Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat desa semua kali ini kita akan share informasi penting tentang 6 bansos yang akan cair pada bulan Oktober tahun 2021 sebelum kita lanjut bagi sobat desa yang Baru saja bergabung yang tombol subscribe-nya masih merah, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan bagikan kepada sahabat-sahabat desa yang lain. Oh ya, saya doakan juga sobat semua dalam keadaan sehat, mudah rezeki, dan sukses dalam mencapai cita-cita Amin ya, Robbal Alamin. Inilah enam Bansos yang cair pada bulan Oktober 2021 ya yang pertama BLT subsidi gaji BLT subsidi gaji akan kembali dicairkan hingga Oktober 2021 kini pencairan BLT subsidi gaji masuk tahap kelima terlebih lagi pemerintah menambah kuota pendema BLT subsidi gaji 1, juta pekerja. Program BLT Subsidi Gaji tahun 2021 akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021. Nah, kata Ida Pauzia, mereka berharap semua program ini akan selesai di bulan Oktober 2021. Basis yang kedua, BLT Anak Sekolah BLT Anak Sekolah kembali cair bulan Oktober ini BLT Anak Sekolah masuk ke dalam program bansos Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 4 Bansos PKH Kemensos disalurkan mulai Januari, April, Juli, dan cair lagi pada bulan Oktober 2021 Melalui Bank Himbara, BNI, BRI Mandiri, dan BTN total besaran BLT anak sekolah mencapai 4,4 juta untuk anak SD hingga SMA BLT bisa diambil di bank BUMN yang telah ditunjuk pemerintah diantaranya BRI, Mandiri, BNI, dan BTN Nah, jika terdaftar penerima bantuan sosial untuk anak sekolah akan mendapatkan dana sebesar 4,4 juta dengan rencan siswa SD mendapat 900.000 per bulan atau 225.000 per triwulan. Siswa SMP sebesar 1,5 juta per tahun atau 375.000 per triwulan dan siswa SMA 2 juta per tahun atau 500.000 rupiah per triwulan. Nah, adapun penerima BLT anak sekolah. Rp4,4 juta bisa mengecek di cekbansos.kemensos.go.id Bansos yang ketiga Kartu Prakerja Pemerintah akan memberikan insentif bagi penerima kartu prakerja dengan total 3,55 juta. Saat ini pendaftaran kartu prakerja gelombang 21 telah ditutup. Tidak tertutup kemungkinan kartu prakerja gelombang 22 akan kembali dibuka. Jika ada kepesertaan, kartu prakerja gelombang 18 sampai 21 dicabut karena tidak membeli pelatihan. Kami terus memantau kepesertaan yang dicabut dari gelombang 18 sampai 21 karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai peserta prakerja Nah, bansos yang keempat, bansos sembako atau bantuan pangan non tunai atau BPNT. Bansos kartu sembako yang disalurkan selama 12 bulan dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulannya. Apalagi bansos ini akan ditambah dua bulan sehingga penyalurannya mencapai 14 bulan penambahan anggaran sebesar 14,16 triliun disertai penambahan jumlah penerima Bansos Sembako BPNT Bansos yang kelima adalah PKH selama seperti BLT anak sekolah Bansos PKH lainnya juga cair bulan Oktober ini seperti BLT untuk ibu hamil 3 juta BLT balita 3 juta lansia dapat 2,4 juta dan penyandang disabilitas 2,4 juta Yang keenam stimulus listrik Pemerintah memperpanjang program stimulus listrik hingga akhir tahun 2021 Stimulus listrik ini berupa diskon tarif listrik yang diberikan mulai dari 25% hingga 50% Untuk pelanggan listrik bersubsidi 450 volt dan 950 volt. Untuk mengecek informasi terkait stimulus program ketenaga kelistrikan yang diperoleh, pelanggan dapat mengakses PLN Mobile ya. Oke, terima kasih sahabat desa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.